Halo Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Arifel, Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir, dan kali ini saya akan mengulas tiga harga senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Arifel, nah jadi selain memiliki harga yang sangat terjangkau, senapan angin ini pun tentunya sangat awet dan berkualitas Ya, sahabat pedeler, jadi untuk uji akurasinya, untuk uji powernya tidak bisa diragukan lagi. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu dari harga senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Air Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Oke Oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu dari harga senapan angin sub-fusion yang lagi ready stock di Jaya Air Riffle. Oke yuk langsung saja. Nah untuk senapan yang pertama yaitu ada senapan angin sub-fusion 2565 Gamo Camouflage. Nah jadi e, seperti ini ya sahabat bediru untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm dan tabungnya berdiameter 25 mm yang mampu mencapai uh, tingkat akurasi hingga 40 sampai 50 meter Nah jadi untuk pengisian anginnya yaitu menggunakan sistem pompa tangan Ataupun biasa dengan sistem pompa uklik Nah jadi eh, senapan angin ini mampu menampung tekanan angin Minimalnya tujuh kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa Dan untuk harga senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga 1.200.000 rupiah Sahabat Bedirin sudah mendapatkan Bonus perlengkapan seperti tali sandang, peredam standar, mimis tester, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, okay. dan untuk harga senapan angin ini pun juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya sahabat buddeler tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oke lanjut untuk harga senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin fusion 2565 klasik coklat chrome. Nah jadi seperti ini ya sahabat bedirer untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama yang menjadi pembeda hanya terletak di bagian popor. Nah kalau yang kedua ini memiliki popor klasik coklat ya sahabat bedirer. Nah jadi full coklat seperti ini. Dan untuk pengisian anginnya pun juga sama menggunakan pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik yang mencapai minimal pompanya itu bisa 7 kali dengan maksimalnya 20 kali pompa dan untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga 1.100.000 rupiah nah dengan harga segitu sahabat bedil sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang, mimis tester dan pastinya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin oke ini saya taruh dulu <tuh> oke lanjut untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin sub fusion 2255 gamo full hitam nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini memiliki corak popor full hitam ya sahabat bediler dan untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 55 cm dan tabungnya berdiameter 22 mm yang mampu menampung tekanan angin hingga minimalnya itu uh, 7 kali pompa dan untuk maksimalnya bisa mencapai 20 kali pompa dan untuk senapan angin ini juga sangat cocok digunakan untuk berburu hewan kecil dan juga sedang seperti tikus, biawak dan hama lainnya dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp900.000. Nah, jadi senapan angin ini harga yang paling Murah dibandingkan dengan harga kedua senapan yang sebelumnya tadi, ya sahabat Bediler. Nah, dengan harga segitu, sahabat Bediler sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, oke, mungkin uh, itu saja ya, sahabat Bediler, untuk ulasan harga senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya 6 Nah, mungkin dari ketiga senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin dengan harga yang low budget. Nah, mungkin dari ketiga senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin dengan harga low budget ya sahabat bedeler. Oke sahabat bedir, mungkin itu saja untuk ulasan harga senapan angin Fusion yang lagi ready stock di Jaya iRevel. Oke terima kasih sahabat bedir, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel. Oke saya undur diri dulu dan salam bediler.